kedatangan sudah tenang nih. Advan. advan. Advan. Masalahnya nggak sentuh tidak main kita masuk Iya. <laughs> कुन <laughs> से di udah udah dibelah nah, ada nah, kita coba pakai hidup, atau ah, masih hidup. Okay. kita lepaskan dulu so, kita ini yang sedihnya. Kita bersihkan dulu. Disikin. belum apa masih ada kaca toksnya kita lepaskan aja oke okay. ini dia dilepaskan saja langsung dibersihkan oke okay guys selesai tinggal dibersihkan sedikit lagi dimat pai dong cuma sudah selesai kita kasih minyak sa udah pasang tutup lemnya kita langsung saja kita pasang dari posisi yang precisis Thank you oh, Sebelah kini enggak bisa, nah, sekarang sudah bisa, ah, ok guys, thank you, sudah bisa, sekarang tinggal, pasang-pasang, pasang-pasang Ini kesal. Ya. Mama tak Jadinya seperti ini. Dah kita lilit. Coba di off, -ka. di on. Ini. Waduh, langsuk kamera. Uh, okay. Begitulah. Jaja sudah selesai. Thank you, Alinsky Cell. Yeah. <laughs>